gimana sih kajarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya PNSK official ya, Oke guys jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan riset Motion lagi guys ya Nah tapi sebelum lanjut kalian bisa dukung channel ini dulu dengan cara like subscribe nyalain tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video riset yang pertama kukira minggu ternyata Senin kukira dia menunggu ternyata sama yang lain haa Oke okay guys, selanjut ke percakapan yang kedua. Oke okay, guys, selanjut ke percakapan yang ketiga. Oke lanjut ke berita yang keempat terakhir. <tik> Kenapa <tik> saya senang? Karena saya besar karena teman-teman <tik> saya itu. <tik> Oke kita selanjut ke berita yang kelima. Oke okay, lanjut ke preset yang keenam. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-7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 Oke okay, lanjut ke preset yang ke sepuluh Oke okay, lanjut ke preset yang ke sebelas Oke okay, lanjut ke peserta ke-12. Oke lanjut ke presiden yang ke-13. Oh, oh. oh. Oke lanjut ke preset yang keempat <SILENCIO> belas Oke lanjut ke preset yang kelima belas Oke lanjut ke preset yang ke-16 Berang-berang kena rezon lho persan doang hubungan tren John Ya